Saran, bersarang karena kembali lagi kepada keyakinan kita ya. Jangankan besi seperti ini, kalau mau batu pun yalanya. ya, batu banyak di daun daun pun kita kalau bisa percaya ya. Eh, Bangun Ini rumah ini jangan <tuk> terima ini tadi <tuk> oh, ya setelah ini ditarik malah, setelah kamu sini. ini pegang jempol ya, pegang eh. tuh, pegang itu, pegang jempol, no. no. eh, eh, eh, bos, apa apa Mas? Terus ngemaik lo? Bisa ga? Bisa masuk Mas? Iya. kok? Kenapa, Bang? Coba. Saya cek ini kamu bisa masuk enggak sama kamu? Anu tipis banget sih ya. Mletuk, mletuk banget. Coba. Masuk, Mas. Oh ini. Gipir. Assalamualaikum. Ada perlu apa? Kau perlu urusan dengan saya. Sampai yang nungguin di ini besi ini. Ini nah. besi, besi. Apa sih? Keris tombak ya. Tombak. Kalau kalau tombak biasanya kalau di malamaman segala garannya itu mereka kayak depan dong. Ini sabab pati yang satu kamu ya. Masih. Itulah bodohnya Manusia. Lumpur dikarenanya kayak gini kan enak bodoh ya. Wow. <tuk> ada apa loan apa? Kok menawar oh, saya? saya saya rasa ada benda pusaka di sini makanya saya tampil. Saya akan dengar. Siapa nama benda? Warta ati. Uh, saya mau menanyakan sesuatu kepadamu, ada sudah lama di sini. Sudah cukup lama. Kenapa sampai nabi di sini? Saya dibuang. Dibuang di ini. Dengar, dengan alasan apa? Manusia itu bodoh. Tidak bisa merawat saya. Ngomong, hmm, kamu minta rawatannya apa saja Mereka. repot mungkin nggak hmm. mau rapat mutiara hanya minyak dan sedikit cara hewan tidak oh. masalah bagaimana jika kamu yang merawat saya hmm. saya udah banyak pisau ini kan udah berkarat. Hmm. mohon maaf kang berarti ini udah repot ada ikan cana hmm. ada burung ada ikan Koi, burung aja di sini, Mbak Dangi misalkan jenengan minta dibawangin teman repot nggak bisa Ngurus malah. nanti kamu kurus Saya lihat Kamu itu telaten dalam merawat sesuatu Uuh, gimana nih? Sop tuh, buat ini Ini, nih Saya juga punya yang lebih hebat Nah, no. oh, nah, nah, no. no, meret-meret, no. no. Dibandingkan dengan itu Benda ini lebih tajam. Dulu kata siapa tuh? Mungkin benda itu tidak bisa untuk menusuk hewan puas Belajar eh, lebih tajam <tuh> tentunya. <tuh> ini baton tidak pun. Ini asik. Asik. Ada dua 200 ini. Kemana? Kamu mau nggak? Ngawat saya. Jujur, ini di bidang ini sudah berkaratan. Jadi. Ya besian saya, kalau saya besi, ya L bagus Lebihkan besi buat, buat bikin rumah Pak, banyak mas Iya, tapi saya suka lebih baru ini Ini lebih bagus ini. Asik, Asik. <laughs> Sudahlah, kalau kalian tidak ingin merawat saya Saya akan kembali lagi ya, ya, nanti saya mau nanya dulu lho hmm. Mau nanya apa lagi? Bukan kamu tidak ingin merawat saya nah. Ya, negosiasi dulu lah ya, Ini gober sih sih Ini gober sih dulu oh, lebih panjang lagi di rumah mana? Oh, dari itu, saya ingin dirawat oleh kamu Saya lihat kamu itu telaten dalam merawat satu benda Saya bingung saya bingung Saya mau merawat di asal gini takut habis Ya nanti kalau ada orang ya. Yang... Bung kalian terlalu tajam gimana? Kalau siapa kamu tidak mau? Siapa lagi yang ingin rawat saya? Saya sudah lama tidak dirawat oleh manusia. Oh, nah, dijangan dirawat oleh manusia. Kamu mending di sini saja sendiri, gak apa-apa. Hmm. Nih, saya mau tanya sama kamu di. Jangan galak-galak lah, saya <tuk> Yang mau teman di sini? Boleh. saya tidak bisa. Jahat kepada manusia. Oh, yes itu. Mm -hmm saya nggak bisa apa-apa ini pohon salam benar informasinya pohon ini katanya bisa mengepulkan suatu hajat yaitu mata air yang tidak akan pernah kering apakah benar? ya benar itu memang benar mata air ini tidak pernah kering karena berkat pohon ini? bisa jadi seperti itu wah Pohon kan tetaplah pohon. Terus kenapa ini banyak manusia yang membakar-bakaran menyan seperti ini di sini? Tujuannya katanya mau menyembah biar air tidak bisa kering walaupun di musim kemarau. Ya itulah tujuannya manusia. Mereka mau membakar menyan di sini. Ya sudah silakan saja. Terus siapa uh, penjaga dari uh, mata air di sini sebenarnya? apa sampean juga yang buka saya hanya buangan di tempat ini yang saya kenal yang menjaga mata air adalah Raden Kayana Raden Kayana? apakah beliau ada di sini? tentunya apakah kau bisa memanggilnya? Saya tidak berani Kenapa kamu tidak berani? Siapa saya memanggil Raden Kayana? Saya bukan siapa-siapa Ini -siapa. ya, nanti saya panggil sendiri aja ya Ya saya Terima Kata -kata. kasih ya Nanti saya kembalikan lagi di Kamu uh, umpetin sendiri ya Saya taruh di sana Katanya tadi kita bernegosiasi Kau ingin merawat saya? Saya banyak di rumah Parang mengkilap saya sering jasa Saya hmm. banyak Kalau sekitar bersih seperti ini sih Insya Allah saya banyak di rumah ya Banyak Itu bekas buat soror juga Tapi saya ingin dirawat Bagaimana? Ya nggak usah dirawat, kamu hidup nggak apa-apa lah Dengan manja. Nah. Eh Sip Cos Semangat Empatnya sih Halo Siapa yang akan merawat saya? Wah, di... hidup itu nggak boleh ketergantungan Betul. Nanti kalau sudah ketergantungan, nah adanya kecewa Kamu percaya sih sama manusia Hmm... Nih, Cinta -cinta. Cinta -cinta. Saya itu ada yang merawatnya nah, Nih, saya nggak mau berdebat denganmu, warjati eh. Saya sudah tahu lah semuanya lah tentangmu Masalah kamu ingin dirawat tujuannya untuk apa sama-sama lah menyesatkan lah sudah sudah sudah paham ya sudahlah ya wis daripada kita berdebat toh ya wis saya ngertiin kamu lah sudah sudah mm -hmm. kamu di sini nggak boleh mau macam-macam ya tidak ada yang ditanyakan lagi sudah cukup kendang di situ oh, ya. rumah ah di sini sering terdengar kendang tang tong tak tang tong katanya banyak juga yang pengendang yang datang di sini benar Benar Yang nah, aku katakan yang benar Jadi Baik ya. Siapa itu yang Melakukan uh, bunyian kendang suara-suara Seperti itu Untuk mata air itu sendiri Raden Kayana Kayana Dan untuk kendang itu sendiri Itu Raden Wileng Raden Wileng Benar Itu dari Jawa semua ya Iya Raden semua Benar <laughs> Benar iya ya yaudah semua yang kau katakan itu benar makasih ya terima Aduh. kasih warti ya itu ya udah lah ya kamu jangan ikut kamu bisa kecewa lo hmm. ini dibuang lagi malah ya sering mengecewakan ya kamu berarti di? kalian semua juga mengecewakan oh yo makanya saya gak usah ikut udah di sini aja tapi saya lihat kalian tidak foto nah kan lihat Jangan tertipu oleh mata. Nah, terkadang pandangan itu menyesatkan loh. Ya. Terkadang yang indah itu ujian. ujian, yang buruk terkadang itu yang bagus Nah, ya sudahlah. Nah. <laughs> Tapi sebelumnya, terima kasih atas ruangnya. Oh, ya nggak apa-apa. Ya. Saya suka dengan ruangan nah, ini. Susu. baiklah. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, ini terima kasih nih. Kau pulang ya. ini. karena kita ingin berdamai, terkadang nah, kalau mungkin kalau berbicara nada nanti makhluk itu akan tersinggung. Ya, ya, kalau rasa sudah tahu lah, kita mau panggil mana dulu ini. kan ya. belum ada. Ini udah dinyain tapi belum ada suara kendang uh. uh. ah. uh. Nanti kalau kamu nyalain, lain, lama lu kok apa ya gimana bisa keseluk kamu bisa keselak gitu loh ya nggak tahu. ya tinggal kupingnya deh itu ya malam ya U Udah disediain tempat, lah ini kan ngelapak ini oh. Eh, <tuk> bos ceng Bola sama rai ya? <tuk> <tuk> Bumi boy Reta penggunaan um, gue mas Nyarlah ceng <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Mana penggunaan nyala-nyala pengguna Bisa bakar mesin penggunaan sih apa sih ini belwing? nggak tahu deh, wileng, wileng yang yang kendang-kendang itu. lalu tadi ngapain apa aja itu yang ada ini apa? ini betingnya itu. kita tungguin coba. ditaruh di sana pak mungkin lah. oke. mampu neng oh kita memulai beda ya ya mas ya kalau dupa mau bau minyak e, kalau dupa ya, parfum. Oh, kayak parfum loh kayak kalau shop lah si ya. warta itu ceng kapan akan belajar kapan jen? akan pakai kalau hmm. sama motor landing itu langsung bah tangannya bah kalau <susur> <Banda> tasik <susur> paduan <gup>. siapa ya giling nah. giling Nyoro gedeng Aden